Si Oy Budan, Bapak, waktu saya di kanak orang, di tanah orang bangun dari tidur pikiranku melayang ingatan air sendiri ingatan tanah ingat tanah air sendiri bangun dari tidur pikiranku mel